selamat datang lagi di channel kita ini guys ya kita bakalan main lagi seperti biasa sweet bone anja ori guys ya game yang ada di play. Di sini kita bakalan bongkar lagi slot gacor hari ini atau trikola gacor sweet bon ini guys ya nah, seperti biasa disini aku mau 100.000 langsung gaskan ini dulu muter guys ya pola pertama yaitu 50 turbo di bettingan ribu rupiah kita cek ombak semoga ombaknya bagus bisa ada ngasih kita yang namanya profit ya ombak profit ya bukan ombak oh cut, ya guys ya ha satu tetap guys ya incaran kita tetap sama yaitu lolipop 4 atau facepin gratisan mudah-mudahan dapat ya oke okay, nah baru dibilang langsung dikasih cok memang nih guys ya pantang disebut langsung turun oke okay, facepin pertama kita lihat akhirnya berapa ya sambil nunggu hasil spin pertama ini boleh dong yang baru join ke konten kita ini dibantu share-share like-nya juga komen-komen nah yang baru join ke channel kita, jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan juga notifikasi loncengnya guys ya welcome to channel ya guys ya kita bahas-bahas setiap harinya pola-pola gacor main pitbull nanda ya bang ya oke, okay, kita lanjut lagi di sini ya, kita udah dapet sekitaran 30 ribu oke okay, gak apa-apa oke, okay, semongki, wah satu kali satu kali pechado, oke okay. kali-kalinya mah yang padahal dia ya? sisa berapa putaran, sisa satu putaran lagi coy. tolong lah ya Bocap doang kah? Bocap. Mm -mm. pertama. Oke, okay, boleh lah. Goyang ya. Naik saldo kita 140 ribu. Bocap ya guys ya. Fisim pertama. Oke, okay, masih belum dapat yang mantap-mantap gitu, ya, Bobo Buh masih belum mateng-mateng banget. Bocap pertama ya. Skin pertama. Uh, pecah. skater lagi hmm. Langsung mau kedua coy ya. Kita dapat 38 ribu di luar coy. Ya. Oke, 50 putaran turbo spin dapat 2 kali face spin Semoga di face spin kedua ini Bisa ngasih yang mantap-mantap Atau same funksionalnya keluar ya guys ya Kebobohannya matang ya Oke, okay, 4 putaran Gak ada yang connect, 5 putaran Wah, bayangin coy Kalau main bono aja, kalau kayak begini cok, Susah cok. 1, 2, 3 gak connect Itu bukan belakangnya baru guys ya Tapi bentar Disini agak lain guys ya 6666.000 Nice pertama connect ya 60.000 pertama, nest pertama 66. Oke, okay, di sini agaknya lebih gede daripada skater pertama. Udah dapat 104.000. Beda gocap ya. Oke, okay, lasting connect. Maka dikasih coba tidak ya ya? 105. Naik satu tingkat hasilnya ya. Nest yang kedua guys ya. Oke, okay. naik lagi di sini saldo kita 200.000. Oke, okay, berarti step by step ya. Skater guru kali coy. 30 putaran lagi, berarti di 20 putaran pertama di uh, turbo spin 50 kita udah dapat 2 kali free spin loh cuma hasilnya yang, yang belum bagus-bagus banget ya tapi apa naikin saldo kita ya naikin saldo kita guys ya naikin saldo kita deh guys ya mudah-mudahan dikasih di sini ya kasih lagi free spin lagi, boleh dong kalau memang dikasih lagi free spin lagi mantap berarti bertebaran atau banjir skater guys ya cuman iya hasilnya tipis-tipis dia walau awalnya mudah-mudahan yang ketiga ini gede ya bisa 14 putaran lagi disini selalu kita aman masih aman banget ya udah 200 ribu masih uh, berarti masih ada masih masih masih, masih, masih profit sekitaran ya cepek lah guys ya nice banget oipop oke okay, sabun biru connect smokey malah gak dapet ya Hmm, Oke okay, sabar dulu Kita sabar seperti biasa ya Cari skater ketiganya agak lumayan dalam ya gak -gak, Satu kedua tadi ya Lumayan cepat dapatnya ya ah, Mudah-mudahan sini dapat lagi lah, ya skater ya B3000, B3000 lah Skater ketiga kita mau lihat penasaran bakal Dapat berapa ya ah, Mudah-mudahan banyak ya guys ya Oke okay, masih belum Sisa putaran tinggal. Oke okay, jadi ungunya pecah ya Jadi pecah Sabun biru manggis, pisang, apel, apel nggak connect. Oke kelar ya, 50 putaran turbo pertama. Di sini aku naikin bednya jadi satu tingkat jadi 6.000 Kita gas lagi 50 putaran turbo kedua ya. Berarti pola di sini kita udah jadi dua kali turbo 50 putaran ya guys ya. Cuman beda beda bed ya. Yang di pertama 50 pertama kita tuh bednya 3.000, 50 kedua kita bedingannya 6 naik satu tingkat. Semoga di sini dapat spin lah ya dan langsung melacak mudah-mudahan ya. Hi <tuh> dong oke, masih belum, kasih connect oke, hmm -hmm. oke, aduh dalam cok turunnya kita lumayan agak lumayan banget ya jadi 139 sekali selalu kita oke okay, nice banget cakep Cakep terus luar yang banyak ya oke apel jadi hijau nice banget skater 2 lalu kedua pisang. oke okay, anggur satu lagi nice akhirnya masuk coy skater ketiga cuman ini anggapannya skater pertama di bed 36000 ya kita dapat nih nanti udah tiga kali skater mudah-mudahan skater ketiganya bagus tapi belum ada konek juga waduh bahaya cuy ini putarannya bahaya nih kita mau putaran lagi nih pisang kali 5 itu doang ya, aja 6.000 masih pisang oke okay. uh, kali 15 uh, 15 doang 65.000 cok buset eh, ini prispinnya Masuk tapi isinya begini terus, Cok Oke okay. Gak apa-apa, kita gas terus 50, Sisa 25 putaran lagi nih Mudah-mudahan dapat lagi lah, Coy Please Skater, skater 3 kali, tiga tiganya nya masih di bawah 500, Cok tiga ratus juga ya Sabar, sabar, sabar sabar Nih, kayaknya bakalan lagi, dapat lagi nih ya Mudah-mudahan ya Dapatin Crispin lagi ya lah cuma bisa berharap kita dapat free spin gratisan, cuy. Kalau berharap kita dapat perkalian mah, di sini belum cuy. Gak ada, cuy. Nama perkalian di luar, walaupun pecahannya lebih mantep di luar, cuy ya. Pecahannya terus, kalau di luar gede gila gila, cok ya pecahannya, gede gede. Oke, sisa putaran tinggal berapa di sini? Satu scatter, sisa 13 belas putaran lagi, cuy ya. Sisa 13 belas putaran lagi, mudah mudahan bisa dapat, cuy putaran lagi oke okay. jadi hijau nice banget nice tiga ribu ya lumayan tuh oke okay. empat putaran lagi tiga putaran lagi satu putaran lagi cuy ya ini satu putaran terakhir ya udah dapat oke okay, oke okay, oke okay. semoga di sini ya kita keempat nih guys ya Oke, okay, mari mudah-mudahan kita dapat free spin gratisan yang mantap nih, yang keempat ya. Seperti biasa, di sini cuma sekedar hiburan semasa, cuy ya. Tidak untuk ditiru, tidak untuk dicontoh, tidak untuk jadikan mata pencahayaan. Mantap nih, kalau 328, 28, cakep. Dan kalau ini bermain, cukup pakai dana kenanggalan Oke. Okay. Masih 68 ,000. Oh, nah, cakep kan 10. Oke, okay, terus. Nice banget ya, 1826main Lumayan 260 Oke, okay. super big juga keren guys dan disini makasih juga ya untuk kalian ya, yang udah nonton dari sampai akhir semoga kalian bisa mendapatkan profit seperti saya ini guys ya walaupun tipis, yang penting profit ya oke, okay, locknya pecah, cabut-cabut-cabut jelas nih guys ya, kita profit, nice banget, delapan ribu, cakep oke, okay, selamat dari auto finish, sampai cabut thank you banget, kita jumpa lagi di next content, salam sebesar dan bye bye, thank you guys ya <tell>